Kemudian kartu kedua ada Ace of Cups. Kemudian ada The Hermit. Oke, ya. Yang aku lihat di sini mungkin kalau dari kartu ya kita baca satu per satu ya dari kartunya ada cerita apa gitu loh dibalik kartu-kartu uh, ini gitu ya untuk kamu. Kita lihat di sini untuk kartu pertama ada The Hermit. The Hermit ini yang aku lihat ada seseorang yang benar-benar ngelihat kamu, ya benar-benar uh, dia itu sebetulnya nggak tahu apa-apa awalnya, ya dia nggak tahu apa-apa dalam artian orang baru, ya orang baru terus kemudian berinteraksi dengan kamu sehingga akhirnya di sini ada yang namanya koneksi, gitu ya ada yang namanya di sini kayak dia ngeliat gitu lah ngeliat Ya, dalam pikirannya, dia ke kedepannya nih bakalan bagus, kayak gitu yang aku lihat. Ya. Jadi, uh, sosok ini tuh dia mengibaratkan bahwa ketika kamu dan dia itu terjalin hubungan, itu tuh dia udah bisa ngeliat kedepannya itu ada mengarah ke arah yang serius, pernikahan gitu kan, ataupun pacaran gitu. Yang mana ke depannya itu step-stepnya bener-bener kelihatan banget gitu ya. Kayak kayak terang banget gitu ya. Terang banget meskipun nggak semuanya, meskipun nggak seluruhnya bisa kelihatan sama dia gitu kan. Tapi yang aku lihat di sini ke depannya itu kayak lebih uh, lebih bagus aja gitu. Dia ngeliat, oh ternyata prospek ke depannya bagus nih gitu kan dengan kamu. Jadi yang aku lihat di sini dia ngeliatin kamu, dia masih istilahnya kayak berusaha untuk negosiasi gitu ya sama kamu gitu dan sebetulnya mantep bener gitu ya mantep sekali gitu loh karena di sini ada Ace of cups ya dia rela berkorban yang aku lihat di ya jadi sosok ini tuh dia akan banting tulang ngebantu kamu ya terus kemudian juga uh, karena ngeliat karena memperhatikan otomatis di sini aku lihat kalau kamu butuh sesuatu ya dari dia itu yang aku lihat dia akan dengan senang hati gitu ngebantu kamu ya benar-benar senang hati banget dan nggak ada yang namanya kayak harus istilahnya harus balas budi atau harus kayak gini harus kayak gitu enggak dia benar-benar ikhlas banget untuk ngebantu nah ini juga bisa vice versa ya bisa jadi kamunya yang benar-benar rela gitu ya rela banget maaf banget suaranya jadi berubah dia rela banget untuk bisa Uh, Kalau-kalau dari kamunya, kamu rela banget untuk uh, ngebantuin dia gitu, karena ngeliat juga gitu loh. Kamu, kamu bisa ngeliat nih, ketika bersama sosok ini tuh prospeknya bagus gitu ya. Kayak kamu bisa ngeliat auranya, kamu bisa ngeliat jiwanya gitu ya, sebagus apa sih gitu kan. Dan ketika saat itu bener-bener ngeliat banget, oh ternyata masa depan aku bisa kelihatan nih bersama dengan sosok ini ya. Untuk kartu kedua itu yang aku lihat kemudian the hierophant di sini the hierophant ini yang aku lihat ada kaitannya ke arah sesuatu hal yang serius, sesuatu hal yang benar-benar step by step aturannya kayak satu, kedua, ketiga, keempat harus tertib gitu loh ya harus benar-benar ngikutin oh dari awal itu harus a kemudian yang kedua harus b. Yang ketiga harus kayak gini, empat kayak gini, lima kayak gini gitu. Jadi yang aku lihat, meskipun kamu mungkin baru ada pendekatan tapi kayak udah bisa ngerasain. Oh nanti aku pacaran nih sama sosok ini. Terus kemudian oh nanti kayaknya ada nih. Aku ngeliat bener-bener ngerasain bukannya pede banget gitu ya. Bukannya kepedean tapi bener-bener bisa ngerasain gitu lah dari auranya dia. Bisa ngebawa kamu dan bisa ada yang namanya bukan sekedar janji mengenai lamaran, gitu kan, mengenai pertemuan keluarga, kemudian juga mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan sesuatu hal yang serius, terutama dari sisi pernikahan, gitu ya. Jadi, yang aku lihat di sini, pertemuan keluarga itu kayaknya udah ada atau memang benar-benar lancar banget, gitu. Lancar banget dan meniatkan, gitu ya. Yang aku lihat di sini, kayaknya harus di... geser ya biar enggak reflektif, Hmm kan? Jadi bisa ngelihat dengan jelas gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari kartunya di sini the hermit kita lihat the hermit uh, zodiaknya apa gitu kan? Kita lihat di sini the hermit zodiaknya apa dari uh, website karena aku kadang lupa lupa ingat gitu ya. Kayaknya Virgo di kalau nggak salah. Iya betul. Representasi dari Virgo di sini aku lihat The Hermit itu ada kaitannya dengan Virgo. Kemudian Ace of Cups di sini ada kaitannya dengan elemen air. Itu dari Cancer, Scorpio, kemudian Pisces. Ya. Kalau The Hierophant dia ada kaitannya dengan Taurus. Ya. Yang aku lihat seperti itu. Kemudian dari kartu zodiak kita lihat Ya, zodiaknya uh, apa gitu kan untuk beberapa orang ya mungkin bisa berbeda di sini ada Sagitarius ya untuk beberapa orang di sini yang aku lihat ada ke arah Sagitarius ya kemudian kita lihat di sini oke ada empat ya empat zodiak di sini ada Cancer ya sesama Cancer mungkin bisa juga Kemudian ada Gemini di sini dan aku ngeliat Gemini ini kayak kayak bestie gitu, kayak sister, jatuhnya sister brother gitu ya, kayak bersaudara gitu. Jadi uh, dekat banget gitu loh, bondingnya ya kayak semacam saudara. Uranus kita lihat di sini kalau Uranus di sini ada kaitannya dengan Aquarius ya di sini. Jadi kalau dari kartu zodiak itu kelihatannya memang ada Kaitannya dengan zodiak-zodiak yang tadi aku sebutkan, ya. Uh, kemudian ada lagi kalau dari zodiak yang lain mungkin ya, yang misalnya resonate bisa juga di sini ya aku lihat. Oke okay, itu yang kelihatan di kartu. Bye-bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.